rumah besar dua lantai patiunus dijual cepat rumah besar hook dua lantai dengan halaman luas depan belakang dan memiliki kolam renang rumah ini siap renovasi dan cocok untuk kantor maupun rumah tinggal yang berlokasi di kawasan elit kelas 1 Jakarta Selatan segera miliki rumah dengan lokasi yang sangat langka seperti ini dan nikmati lonjakan nilai investasi dari rumah ini ketika selesai anda renovasi untuk info lebih lanjut Silakan segera hubungi kami di nomor 0812-9497-1339.